Ya lagi, sama lo sugar yan. <Sed> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat IT News. Dimana kalian berada Jumpa kembali bersama Mimi di channel youtube Hilya TV Yang pastinya akan memberikan informasi-informasi Terhangat seputar Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua yang baru menemukan Channel ini jangan lupa untuk Like komen serta subscribe nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi Terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting dan dipermaksinya akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini ada yang luar biasa nih. Dimana penampilan Ayu Ting hari ini menjadi bahan sorotan para netizen. Dengan stylish yang sangat sederhana namun outfit yang digunakan luar biasa cetar. Dan harganya pun sangat fantastis pemirsa. Dan di sini Ayu Tinting ditanya mengenai harga yang ada dalam baju dan juga jam tangan serta katanya nih ada cincin yang melekat di jari manisnya ada yang baru nih pemirsa. Dan inilah OTD dari penampilan Ayu Tingting pagi ini sebelum di Brownies TV pemirsa. Wow, wow, simple tapi wow. Gimana nih yang mau tahu ya dengan sandal Swallow kesayangannya. Ayu Tingting tampil pede di pemirsa dan baju baju tidur ini. Berasal dari Disney Line saat kemarin liburan ke luar negeri. Dan ada jam tangan yang ia sembunyikan di pergelangan tangannya dan juga di sini terlihat ada cincin yang ia sembunyikan juga. Wah, dari siapa ya cincinnya? Jamnya jam hermos nih pemirsa. Pastinya harganya gak main-main nih pastinya. Dan di sini ada beberapa penampilan Ayu yang menjadi sorotan. Mulai dari pagi hingga siang ini di Asia Cara TV. Inilah beberapa penampilan Ayu ting, ting dengan harga yang wow full dan lebar berkisar di harga 483 ribu dan di Car Karleger Free 1.373.863 rupiah dan inilah outfit yang luar biasa cantik dia ya? dengan warna coklat susunya menambah cantik Ayu Ting, -ting dan juga simple elegan luar biasa harganya 9.951 ribu wow blue. BRI dan inilah penampilan Ayu Ting hari ini ya mulai dari bawahan nih outfit Ayu Ting bawahan harganya melongo nih semuanya. Ayu Tingting berkisar 839 ribu rupiah bawahan aja nih pemirsa. Kemudian atasan nih atasannya, hanya harganya Rp ribu dan inilah outfit Ayu Ting hari ini di Brownies TV. Baju yang ia gunakan dari Valentino harganya luar biasa dapat motor satu nih pemirsa seratus dua wow dan juga ada jam tangan yang sangat luar biasa 139 juta inilah outfit yang digunakan Ayu tinting hari ini mulai dari pagi hingga siang acara yang sangat ditunggu-tunggu pastinya di produs TV walaupun outfitnya sederhana ternyata harganya fantastis luar biasa inilah Ayu tinting dengan segala kesederhanaan dan inilah kesibukan kegiatan Ayu tinting pagi hari ini mulai syuting dan juga real sendiri dulu Nia ya, mempercantik diri dulu di klinik Dermapro Jakarta bersama dengan si tampan Koko karyuk yang selalu setia menemani Ayu Ting Akhirnya di sini Ayu Tingting sangat bahagia nih karena udah lama banget nggak ke Dermapro Jakarta ya untuk merawat diri. Akhirnya hari ini bisa berkesempatan bertemu dengan Koko karyuk dan juga semua dokter di Dermapro Jakarta. Bagi selamat semua selamat menyaksikan nih kegiatan Ayu Tingting hari ini mulai dari pagi hingga siang hari ini. Semoga kegiatan Ayu ini bermanfaat dan pastinya ditunggu-tunggukan oleh para sahabat semua Oke okay, sahabat semua jangan lupa tetap berikan senyum untuk orang-orang di samping kanan kiri kalian Bimbing Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I everything Baby Iya new... lagi Sama lo sugar, Yan Lo sugar iya. Asik, bentar lagi Ayo, ngajakin gue jalan lagi, asik Deh, <laughs> asik. style lu keren hari ini Weee Kesel banget gue kalau ketemu dia pagi-pagi Bisik, lu, lu berisik, bacot. <tuh> Undangan nih bentar lagi disebar, tenang. Lu ya bikin acara. <tuh> <tuh> <tuh> kita lagi di Dharma Pro Jakarta, guys. Balik dan baru mulai perawatan lagi. Halo. kita lagi merawat hey. leher, nih dan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 You Ellen, Hai. ketemu lagi Iya, ini orang iya. Eropa Roma <gulau> ya, <gulau> <gulau> baru datang lagi ada Dokter Ellen di sini. Hari, -hari ini ibu ya apa ini dok? Hari ini ibu mau treatment hmm. yang biasa untuk kualitas kulit. Iya. Yeah. Paling yeah. juga gitu, do impus yang bagus tuh dok. Yes, udah impus yang baru namanya mm -hmm. milik skin info, oh, keren banget mm -hmm. itu. Terus abis itu kita mau repair skin, mm -hmm. sama DNA, sama mau cilik dan face bernar. Nah, dia ya hasilnya ini apa ibu kalinya terus baiknya nanyak <tuk> doh teman-teman iya. ibu ya udah ke klinik Dermapro aja ya pastinya dijamin berhasil <tuk> ibu aja udah berhasil ini bersen <tuk> tadi habis di benang udah petata juga kan ayo ke klinik Dermapro jangan lupa kalau mau wajah ini iya ditunggu ya katanya klinik Dermapro tadi juga ayah diapain doh Tadi ayah. ayah habis dibotos sama hmm. di repair look skin nah, Kalau ini namanya apa nih dok? Sama Saya lagi cell buat ngangkat sel kulit mati okay. sama ngecilin yeah. pari pori Oke okay, dok Ini gak ya sakit banget, enak banget diusap-usap Terlagi bisa perjalanan barusan mm -hmm. yang macet lu lagi nggak keluar kok apa packnya lagi nggak keluar lagi pudar alhamdulillah untuk bagi dia begitu Saya lagi mau chillif buat nengcingin so. ah buat lifting, buat naikin semua yang mundur mm. Tapi ibu sih gak akan kini main-main saja nih. Hmm. Nih jaga. Baruk rumah anda, ini kan dok, tak pecah-pecah ya Haa kering Mana sebenarnya rambat ya Keren Iya boh, bener ya? Lekan-lekan yang kering? Dibanding ibu sama ayah Ini dilux skin nih dok Yes, ini lagi dilux skin yang buat mencerahkan Sama anti-aging mm -hmm. Memudarkan pras mm -hmm. Jadi kita mau conteknya utama di tempat yang ada flatnya sedikit sih, dok, udah samar-samar mm -hmm. lagi. ngapain kan? saya so, kalau flag itu kan jarang hmm. timbul. Hmm. karena ngaruh jalan pagi juga kali ya, dok ya. Mm -hmm. <laughs> udah lama nggak jalan pagi. Oh, gitu. jalan aja di Eropa. kalau <laughs> <laughs> air Sama pada minum vitamin D. Oh kali ya, nggak nunggu Dokter harap. terima kasih banyak. Iya. Dadah. Dadah. Selesai perawatan Dokter Dr. Ellen. Ah, lihat nih, langsung kencang banget. Mm -hmm. Ya, Itu kan? Mm -hmm. Ini masih ada cairannya sih, dikit. Mm -hmm. Nanti dia lebih narik lagi, terus yeah. jadi... Masih... Uuuu, mantap, gak tuh? Mantep gak tuh, gilangin lemak Habis hmm. makan mulu Makan mulu ibu <laughs> deh Maka ya hmm. Nyari tanggal ini kemarin, ada kemarin Kamis kan, waktu datang hmm. gak bisa Iya, terus datang kemarin Kamis, lumayan sih pasiennya hmm. hati-hati kalau kamu tidur kurang dari tujuh jam sehari. Untuk dewasa kurang tidur akut berarti kurang atau tidak tidur selama satu dua hari dengan jam bangun di atas 16 sampai 8.